Ini mau minyak ya? Ini bidang kelas <laughs> ini enak-enak, Oke teman-teman hadir lagi dengan saya Holong bolong di sini saya akan melihatkan bagaimana cara memotong belut yang bagus dan benar inilah akan kita campurkan mumbang mie dengan mie yang sudah kita sediakan ya teman-temannya tonton terus jangan lupa di like subscribe supaya channel saya dapat berkembang ya teman-temannya ayo kita lihat aksi kami bagaimana cerita saya lihat terus dan tonton inilah pembersihan belutnya yang akan kita hidangkan nantinya ya. Kawan-kawan di sini kami akan menggoreng bawangnya, lalu kita goreng lalu sampai masak, lalu kita campurkan nantinya dengan air. Barulah akan kita siapkan untuk memasak Indominya ya, dan kita campurkan nanti belutnya ya. Apa yang terjadi? Saksikan terus ya video kami ya. Jangan lupa subscribe, like, komen ya. Oke teman-teman, teruslah nonton video kami selanjutnya. Terima kasih. Oke okay, teman-teman ya di sini kami sudah menuangkan indominya dan menuangkan cabenya. Kami akan menuangkan bulutnya. Inilah dia yang akan kami campur dengan indomie yang sangat kami tunggu-tunggu ya teman-teman ya inilah yang dimakan mumbang mie bercampur dengan bulut. Ya bagaimanakah rasanya intip terus ya intip terus tonton terus dan jangan lupa di subscribe ya inilah inilah kami kasih bumbunya ya bumbu indominya ya Bagaimana rasanya simak terus cerita kami ya Oke jangan lupa dikasih like nya agar kami semangat lagi membuat video-video ya inilah dia teman teman ya simak terus bagaimana cerita kami tentang makan mumbang mie ini ya lalu kita sendok ke piring akan kita siap untuk dihidangkan ya. Inilah dia sudah selesai masak-memasak akhirnya akan kita hidangkan ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya, sangat enak ini ya. Ya. A few moments later. Belu. Belut. Kan Belut. Sambelo paket Indomie gayus, enak kali gayus tabu naida ba. Oh enampong. Mau yeah. ya, masak minum Minyak ya? Mini bidang gua seloyan. Mantap kali guys. Makan ini enak enak guys. Enak kali, gayus ah. bila. Udah kenyang pula eh. Udah kenyang kau. Iya. Yeah. Apa buat kau kenyang? Mau ini guys. Sudah kenyang. Guys, minyak, Guys, tenang ya. Hoi, oi, oi, oi. Hoi, bentar. Oke, kucing juga guys makan belut. Subscribe dulu bilang dulu. Tes cap guys. Taktak guys. Enggak betul. Wang kau. bilang dulu. Inilah alam jaga. Hmm? Masih anak alam jaga. Hmm. dia beda Ini dulu. Ya. Ini beda, bilang bilang nging Ini Bang Nopel bilang. Kami makan belut. Kau kira pergi ke tebing bilang. Mareh gua. Enak kali gayus, ada si ini Berlin manjuntak sama Beni si manjuntak, jangan holong sampai bolon. Anak Milan, mau tolong? Anak Milan, Jungkook, <tuk> Kota Milan, kau tahu? Kau tenang guys, aku anak Anak midan, anak midan Anak midan Anak midan kawan Nah modal pergaulan Memang oh, ada pandai nih Anak midan Di tindaran penghabisan air rela dua kawan Acur demi kawan Hoi, Dua kawan. kawan Anak midan Dua Kuan, kawan, kawan. Aku <tuk> ngomong langsung Anak milau! Anak milau! Anak keluar ke siwe Bini anak jasihan di juta Anak milau! Uemem good. Katamu Akbar. Subscribe. Hmm, Hadir dari Hiwi Hi hmm. Apa kata terakhir untuk Anda? nggak ada Enggak ada ya. Itulah tadi hasilnya Ternyata sangat lezat Mudah-mudahan Selesai menonton Anda terhibur Jangan lupa di subscribe Dan di like, comment and share Salam hormat <laughs> Dari Orang datian skembar <laughs> Namanya Beli Majuntak Yang ini satu lagi Yang Adian Namanya Berlin Berlin Berlin Berlin Oke, okay, kita kiri dulu secara langsung berberak. Bagaimana oh, oh, tadi oh, dalam oh, Mumbang oh, itu adalah oh, yang oh, yang oh. sangat hijat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment. Oke. Okay, bye bye. You already... uh, gone, gone, stopped, gone, I'm gone, I'm done, I'm done